Ibu di sana saja. Mau gue Pak? Ini Rena. saya eh. rewet, Ibu ini. Bukan ini Yang dipotong di ke masyarakat bukan Pak? Atau jaminan apa? di oh. sampai pemerintah. Hati-hati, Pak. Pemerintah pemerintah Hati-hati, Bu. Eh, jangan dibaca. Jangan dibaca. Ya, jangan oh. dibaca. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Jangan ilegal Bu. Ah, Hati -hati. bu apa yang yang ilegal Bu. Ya, coba ya, tanya Bu As. mana-mana? Tanggal berapa bu? Anito, anito. bu? konsultasi publik itu ya. penyusunan kerangka. Ya. Tanya ada ini Pak tidak jelas itu ilegal Tau Kita tak itu Pak. lihat. Kalau memang eh, ilegal ilegal. Pak. Ini hanya pribadi. ini. ini ya. Jadi jangan dibikin nasi Bukan itu yang dibutuhkan kalau ini. Larang bu. Eh. Hey, Untuk keselamatan. Saya larang. Tidak ada. Bukan itu yang dilarang. Hey, Karena hey, keselamatan. Bukan tanah pribadinya ibu itu. Eh hey, ini pak dermaga tutup. Dikasih orang di pemerintah. Ini, ini. Dermaga kita tutup. Kalau lagi ini. Sudah dikeluarkan semua tutup semuanya. Tutup. tutup. Sudah kasih orang seperti itu bu. hati ati jangan bicara. Kenapa pernah terus ngoto dibikin kalau ibu Sudah dikasih bu Bukti-bukti di sana, <Sukur> <Ha>? ada buktinya, bukti di sana. Hah? Apa yang di Apa yang sana Hah? Ada buktinya? Ini yang kita mau. Memang Kenapa, Kenapa tidak berdiri di masyarakat? Apa Apa? Tunggu dulu. Kenapa tidak berdiri di Masyarakat. Iya, ini kan kurban Eh, ini saya ngapain ya? saya akan segera membujuk ini juga ya. makanya itu dampaknya itu. jangan Tengah ini, ini. karena ini eh, dampak ini jangan pak Sama -sama dampak ini. Kita, kalau memang ada yang ragukan di sini bilang ini tolong di jangan ibu tapi jangan masyarakat menolak ini jangan pak jangan Ganti dampak dari Bukan mau dengan itu Tapi itu ya Itu Pak, ya yang tinggal di sini? Tidak ada di dibebaskan dan Kita sendiri sih, nantinya ini akan dibebaskan Bu kan sekarang karena masih dikore, Pak pembangunan, jangan dikore. Tidak nah, di satu halaman ini haknya hmm. pemerintah. E. Kenapa? Ini kan sudah dijual masyarakat. Di halaman sudah dipecah. E. Ini yang ditujul, pemerintah bukan masyarakat ditujul lah. E. Tidak usah. Ah, Ibu kau berapa ngatur di sini? Kalau ada orang begitu Pak Mahdi Anung, bukan saya anu, Pak, bukan. Tapi kalau ada rena tidak mungkin ada pembebasan. Kalau ada rena bu, kau berapa hari di sini? Saya di sini sudah sepuluh hari di sini bu. Bisa tahu? Hiar saya baru di sini Pak. Karena ibu bukan ini berhenti karena bersama ibu ada memiliki bos-bosan dengan Iye, oh, oh. Ini, kan perusahaan. Iya, ada nggak? Nggak ada jangan, kalau kamu ketemu dengan perusahaan kita tidak salah karena iya. tapi ini ini kan ilegal. dan Betul, ini ilegal, ilegal, pak. Ibu sudah ilegal. Iya, saya sudah tahu itu pak. Es punya di rumah. Apa yang? Ikan tuh. Ibu, ini. Betul. Hei, begini bu, ini dia, ya, eh. ini, Makanya, dia ini bayar pemecahan bu. Ini pembangunannya. Makanya. Iya, sambil keluar ke dia kita mandi anunya pak, video video apa video banyak yeah. sini Miki kita lihat sana. Saya lebih tahu, Ibu. Oh, berarti kita sudah tahu oh, hmm. sih seandainya pak ya. bukan di seandainya bukan elegan ini kenapa tidak ada yang turunkan ini cara saat -saat saham, bagus, bagus. anu kasih tidak ada dampak, kan? Kalau perusahaan itu, Pak, aslinya, perusahaan itu di atas, orang dari Cina itu sudah ada turun uang. 78 triliun sudah turun, Pak. 78 triliun itu sudah ada dari negara aslinya. Terus? Hmm. Itu, makanya saya anu. Kenapa ini? Oh, untuk mengganti tidak semudah itu mengembalikan telapak tangan. Aduh, semudah itu, Bu. semudah itu. Eh? Jadi ibu jangan ngotot ke saya, ibu salah satu Bukan kita yang ngotot, tapi kan kita, kita yang aneh, tidak di dilakukan Saya hanya mengawasi keamanan di sini, bu. Tapi kalau tidak ada hal anggot. yang bisa tangkap Saya bilang bapak, kata di bapak besar sama saya Nah, kenapa ini di sarang? kerja, di tahap Saya, saya angkat, ada hal yang saya tangkap. Saya bisa tangkap bisa, bikin